Kalau benar-benar ingin Anda sukses dunia akhirat harus kita percaya sepenuhnya takdir. Kuncinya di situ. Percaya sepenuhnya takdir. Takdir itu menjadi salah satu rukun iman. Tapi banyak di antara kita yang belum percaya sepenuhnya soal takdir. Dan kita sifat manusia, mohon maaf, suka tidak adil. Contoh, kalau Allah berikan karunia nikmat. Pertama kita lupa bersyukur. Yang kedua kita tidak pernah berkata sama Allah Ya Allah kenapa aku dapat nikmat ini Tapi sebaliknya Kalau kita diuji oleh Allah Kita kurang sabar Dan kita bertanya sama Allah Ya Allah kenapa saya diuji Faham tidak? Kalau kita dapat nikmat Ada enggak orang-orang yang lulus misal ujian Dia berkata Ya Allah kenapa saya lulus ujian dah pernah tapi kalau dia tidak lulus dia bilang apa? ya Allah kenapa saya tidak lulus? ketika ditimbang musibah dia selalu merasa nyesal atau merasa sakit hati tersinggung berkata sama Allah kenapa saya diuji? padahal saya orang baik saya jaga salat saya berusaha mendekat sama Allah tapi saya merasa bertambah berat ujiannya tapi sebaliknya ketika diberikan nikmat dia tidak pernah menyebutkan ya Allah kenapa saya mendapatkan nikmat ini. Kak si fulan lebih fantas mendapatkan nikmat. Itu tanda manusia tidak tidak adil. Tidak bersikap adil. Makanya subhanallah semakin anda mantap imannya terhadap terhadap takdir Semakin hidupmu jadi nikmat. Saya kasih contoh. Tidak ada persoalan masalah takdir baik. Itu bukan masalah bagi kita. Justru kita bertambah senang kalau kita mendapatkan takdirian yang baik. Tapi yang menjadi persoalan bermasalah bagi kita adalah takdir buruk. Ketika ditimpa musibah, ketika ada ujian, ada sakit. Kesulitan, penghasilan yang tidak mencukupi dan banyak masalah keluarga, masalah rizki, masalah sama majikan, masalah di kiraan, itu yang membuat banyak beban fikiran. Tapi kita harus tahu sebenarnya walaupun takdir itu ada baik ada buruk, kenyataannya buruk, nampaknya buruk tapi hakikatnya baik. Hakikatnya baik. Tapi kapan kita bisa tahu takdir yang buruk ini bisa menjadi baik bagi kita? Belum tentu sesaat terjadi ujian itu. Bisa jadi belakangan, bahkan bisa menjadi sekian lama baru kita tahu dan sadar ternyata takdir itu baik bagi kita. sebenarnya kalau kita tahu rahasia takdir apapun yang akan terjadi kita tidak ada kekhawatiran karena kita tahu sesudah ujian ini pasti ada sesuatu kebaikan dan yakini Bapak Ibu Allah subhanahu taala maha baik Allah tidak senang menyusahkan hambanya tapi kadang-kadang proses untuk menuju kebaikan ada kesulitan dan tantangan. Berarti intinya apa? Apa yang saya ingin sampaikan? Jangan ada yang merasa sakit hati atau merasa tersinggung ketika menghadapi ujian. Merasa belum terkabul keinginannya, Allah sudah kabulkan. Insya Allah tidak ada di antara kita yang ditolak doanya. Cuma kita mohon maaf kadang-kadang buru-buru ingin selalu semuanya cepat kadang-kadang kalau terlalu cepat apa yang kita inginkan kita dapat itu bahaya juga makanya jemaah sekalian kunci anda sukses dunia akhirat percayalah takdir dan semua takdir itu baik tapi kita belum tahu rahasianya